Nyong keder, miki pamacul di sawah. Emang ini tengah sawah na apa sih? Ana we. <tik> <tik> <tik> <tik> Ki <Bikin>, listrik. <tik> <tik> <tik> Nyong nemiki panyukut. Eh sini stop ora sida. Pi bensin bukan jadi ditong aku lu heran ke rumah nih nah heran kan jaluk menjamban noro oli sekitar pon tiba lah Amerika kan butet hey. pasti jaluk emban. <tik>